kita lelah dalam menjalani Semua macam kisah dalam hidup ini Karena kita lemah hanya mampu untuk pasrah Saat kenyataannya sejalan dengan harapan Saat keyakinan hilang dalam kepahilan Tetaplah tabah setidaknya kau mencoba Menjadi lebih baik dalam jalan hidup ini Jangan rasa dia akan waktu menjawabnya Kau harus bersa Hari dengan pagi yang baru, tenang saja dawan. berlalu. Kau pasti bisa menjadi suatu hari. Bersama. Satu hari dengan pagi yang baru. Tenang saja kawan, berdiam semua. Tenang saja, ikuti kata hati jaga sedihmu berlalu.